Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar, TBS, sawit Provinsi Kalimantan Barat, Kalbar, telah menetapkan untuk periode Imaret 2023, harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp47,18 per kilo menjadi Rp2,617,83 per kilo. Yang ditetapkan pada Selasa, 7 Maret 2023, berikut harga sawit Provinsi Kalbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalbar. Sawit umur 3 tahun Rp1.951,44 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2.091,88 per kilo. Sawit umur 5 tahun. 2239,35 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2309,67 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2392,44 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2470,61 rupiah per kilo. Sawit umur 9 tahun 2513,80 rupiah per kilo. Sawit umur Oktober 20 tahun 2617,83 rupiah per kilo. Lantas, sawit umur 21 tahun 2568,53 ribu per kilo. Sawit umur 22 tahun 2555,93 ribu lima rupiah per kilo sawit umur 23 tahun 2.491,39 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2.402,78 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2.319,64 rupiah per kilo. Minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan 12.190,41 rupiah per kilo, kernel, inti sawit, 5.890,95 rupiah per kilo, serta indeks K89,74%. Sekian harga sawit untuk tanggal 13 Maret 2023. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.